wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wa ghafa As-salatu wassalamu ala sayidina Muhammadil al mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi srahli sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masayih, para kiai, para habaib tokoh agama tokoh masyarakat Bapak takmir masjid para sepuh bini sepuh yang sangat saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati segenap panitia pengajian yang saya banggakan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian dalam rangka Isra wal mirod Nabi Muhammad SAW yang bertempat di masjid Baitus Salamah ini saya mau ngaji sudah Ilfil orangnya sebanyak ini tapi sonnya sebosok ini jadi ini pasti saya ngomong sendiri nggak nyaman apalagi yang mendengarkan sekedar saran saya mohon maaf banget kalau seperti ini saya kasihan dengan jamaahnya berjubel seperti ini tetapi sonnya tidak maksimal apalagi suara saya lagi serak gak karu-karuan maka saya selalu mensyaratkan ngundang ngaji Gus Miftah itu syaratnya sederhana cari tempat yang luas cari sound system yang bagus saya sudah senang itu saja hmm. Hmm. tolong dikurangi tepuk tangannya ini di masjid ini di masjid Tapi yang jelas Begitu saya tadi masuk Dengar sound sistemnya Saya sudah langsung Mood saya hilang untuk ngaji Karena suara saya nggak karu-karuan Tapi apapun itu Cukup saya sampaikan Lemah teles Mergo banyu wong hey, brebes I love you Saya meyakini Anda hari ini Mau bersama-sama Datang ke masjid Baik itu salamah karena semata-mata rasa cinta kita kepada Allah rasa cinta kita kepada Rasulullah maka insya Allah berjubilnya malam hari ini merupakan ciri-ciri besok kita semuanya berjubil masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin bapak ibu rahimakumullah dikatakan aradallah ang takuna mahbuban la muhibban jadilah orang yang tidak hanya sekedar mencintai tapi juga dicintai kalau kita disuruh milih kira-kira lebih memilih yang mana mencintai atau dicintai tentunya jawabannya adalah dicintai banyak orang yang mencintai tetapi tidak berbalas maka kemudian banyak jomblo menangis nyamuk saja ditepuk pakai dua belah telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Kenapa? Karena tidak berbalas. Hari ini kita datang mencintai Allah, dan saya yakin Allah mencintai kita. Maka, kalau saya dicintai sama jenengan, saya mencintai jenengan. Yang terjadi adalah kebahagiaan dan kenyamanan saya datang dengan rasa cinta, anda menerima dengan rasa cinta saya datang dengan bahagia, anda menyambut dengan bahagia maka akan berakhir dengan kebahagiaan tapi hari ini saya datang dengan bahagia, anda kurang berbahagia buktinya apa? belum ada kopi di atas meja saya tidak minta hanya mengingatkan panitia jadilah orang yang tidak hanya mencintai tapi juga dicintai maka kenapa kemudian dalam Al-Quran ada istilah Rodiyah ada istilah Mardiyah Rodiyah anda ridho ketemu dengan Allah Mardiyah Allah ridho ketemu dengan anda siapa yang Rodiyah Mardiyah yaitu jiwa yang mutmainnah mutmainnah itu siapa? jiwa yang tenang maka disebutkan faya ayat tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam pertanyaannya adalah kenapa kita mau masuk masjid kita mau masuk masjid karena menja pengen menjadi jiwa yang mutmainnah ayem siapakah mereka yang ayam apakah yang punya harta banyak enggak apakah punya yang rumah mewah enggak mobil mewah enggak tetapi orang yang mutmainah itu adalah orang yang mampu menselaraskan kehidupan dunia dan akhiratnya kenapa? karena tujuan hidup adalah fit dunya hasanah wafil akhirati hasanah Orang yang dunia hasanah, akhirat hasanah, dialah orang-orang yang mutmainah. Maka nggak ada orang masuk masjid nggak nyaman hatinya itu nggak mungkin. Berarti yang salah siapa? Bukan masjidnya, tetapi hatinya. Contoh, sate itu enak. Pas makan sate cangkemis sariawan, makan sate rasanya jadi nggak enak. Yang salah itu satenya apa cangkemnya? Cangkemnya pengajian, kiainya enak, sonnya bosok. Pengajian jadi enggak enak, yang salah kiainya apa sonnya? Sanya. Supaya kiainya tidak marah, didatangkan kopinya. terima kasih Pak semoga masuk surga pertama kali Amin berangkat habis sholat subuh Amin Oh, bar subuhan mati berarti ini ini kopi Pak ya izin Pak ya saya minum kopi Pak ya kenapa kalau disukuh kopi harus langsung diminum jangan sesali kopimu dingin Kenapa karena ketika hangat tidak pernah kau hargai wow. mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit karena manisnya kamu habiskan <tuh> <tuh> tapi bohong <tuh> orang yang menjelaraskan duniawi dan ukhrawinya adalah orang-orang yang mutmainnah makanya saya mohon bapak ibu kita itu tradisi NO salah satunya adalah habis azan itu biasanya ada puji-pujian saya ada satu puji-pujian yang saya kurang serak bunyinya begini pak rugi ndo rada rugi akhirat bakal sengsoro ini saya pikir sudah tidak relevan Bagaimana Anda mengatakan rugi dunia tidak jadi apa-apa? Rugi dunia masalah, Pak. buktinya apa? Panitia nggak kuat, sewa son yang bagus, karena nggak punya harta. Siapa bilang rugi dunia tidak jadi apa-apa? Uang memang tidak dibawa mati. Tapi kalau nggak punya uang, serasa mau mati. apalagi ibu-ibu hari ini perempuan itu hatinya seperti rekening bank pak maksudnya apa enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya betul bu makanya kalau saya ada masjid musolah pujian gitu saya kok emosi ya rugindunya oradadi apa-apa siapa bilang makanya ayatnya dalam Alquran apa wal fima wala dunia kejarlah akhirat tapi jangan pernah lupakan dunia sekarang kalau mau hitung-hitungan orang pengen jadi wali Pak kita lihat kitab wasiatul mustafa ternyata orang yang alem sama orang yang kaya jadi wali itu mudah orang yang kaya kita lihat hadisnya dalam kitab wasiatul mustafa Loh, suaranya berubah tukang sonnya mana toh oh itu itulah bedanya cewek sama sound system cewek diragati oh, mohon maaf bedanya cewek dengan sound system Soun sistem diragati okeh kita wujudi cewek diragati okeh dipek kancani ya. di dalam kitab Asyatul Mustafa di situ disebutkan Inna aulia Allah sesungguhnya para wali wali Allah layanalu mirohmatillah mereka tidak mendapatkan rahmat Allah wasata Ridwani dan keleluasaan ridho Allah dikasratil ibadah dengan banyaknya ibadah walakin yana luha bisa khawatin nafsi wal istihanati anid dunia tetapi mereka menjadi walinya Allah karena mereka mampu memberikan sedekah kepada yang membutuhkannya Artinya apa? Anda orang kaya sama orang ahli ibadah itu justru tingkatannya lebih disukai oleh Allah orang yang ahli sedekah Kenapa? Anda ibadah tahajud yang mendapatkan manfaat hanya dirinya sendiri Anda puasa yang mendapatkan pahala hanya dirinya sendiri Tetapi ketika Anda bersedekah yang menerima manfaatnya adalah banyak orang maka saya doakan orang berbes insya Allah semuanya kaya-kaya amin kalau para cewek cari suami kaya itu bukan mereka matre tetapi karena mereka realistis betul bu makanya kalau anda lihat semua gambar uang itu pasti ada gambar cewek menari uang 100 ribu ada gambar cewek menari uang 50 ribu ada gambar cewek menari uang 20000 ada gambar cewek menari sepuluh 10000 ada gambar cewek menari lima 5000 ada gambar cewek menari dua 2000 ada gambar cewek menari satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma satu pak Rp1.000 pati murah bawa golong yang lain semuanya cewek menari pertanyaannya adalah Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Ya, maka apa? Keseimbangan ini yang kemudian hari ini harus kita realisasikan. Nanti akan saya sampaikan kenapa kan Jing Nabi digambarkan mikro sedemikian rupa? Karena kan Jing Nabi ingin mengatakan. Kita ini orang kaya. Terus? Terus? Ya? Abah nggak di atas, saya berdiri aja Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan Paling suka yang berdiri <sukur> Sugeng rawo bah Saya tadi matur besok siang sebelum ke Mana itu? Mau sowan dulu jam 9 Karena jam 1 mbah Yai Tim Mau buka lokasi pengajian di Pondok di Alfa 4 kita doakan Abah Subhan mudah-mudahan panjang umur Amin. kamu juga saya doakan panjang umur jadi orang sedunia mati kamu hidup sendiri Insyaallah saya kalau ada Abah Subhan situ saya nggak berani duduk di kursi udunan ngesilidku Amin. tadi saya matur bah ini orangnya sebanyak ini tapi sonnya bosok banget nggak bunyi dari tadi jadi kalau saya nanti ngajinya nggak lama-lama ada alasan mergosone bosok gitu. selalu nabi Muhammad nah maka tujuan orang hidup itu kan cuma sederhana Rabbana atina fidunya hasanah wafil akhirati hasanah wakina ada banar dunianya hasanah, akhirat hasanah, syarat sebagai wakina ada benar. Makanya saya punya konsep, orang hidup itu tujuannya jannah surga. Jannah itu syaratnya khusnul khotimah. Khusnul khotimah itu syaratnya istiqomah. Istiqomah itu syaratnya perjuangan lancar. Perjuangan lancar itu syaratnya ekonomi mapan. Ekonomi mapan syaratnya pekerjaan lancar. Jadi kalau orang punya pekerjaan, punya bisnis, ekonominya mapan. Kalau ekonominya mapan, perjuangannya istiqomah. Perjuangannya lancar. Kalau perjuangannya lancar, dia istiqomah. Kalau istiqomah, matinya khusul khotimah. Kalau husnul khotimah, dipastikan jannah. Lah, kita hari ini orang Islam terutama orang NU NO, itu hanya fokus kepada masalah duniawi. Mohon maaf, masalah ukhrawi tidak memperhatikan masalah duniawi. Makanya kemudian kenapa saya merubah style? Bagaimana kemudian orang menjadi dai itu bangga? Bagaimana nggak bangga? Kemarin sebelum muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung, saya lelang belangkon. Bu, belangkon ini saya buat sembilan puluh ribu saya lelang hasilnya saya sumbangkan untuk muktamar NU NO, dibeli 900 juta Hai 90.000 dibeli 900 juta kata Abah Subhan saja 900 juta apalagi sarungnya apalagi isinya tuh Saya kemarin Pak, itu dapat penghargaan dari Leprip Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia Dalam tiga kategori Yang pertama, belangkon termahal di dunia 900 juta Saya satu bulan itu jual belangkon dua kali Yang pertama laku 200 juta untuk gerakan santri asuh RMI Yang kedua laku 900 juta untuk muktamar Nahdlatul ulama' yang kedua saya dapat penghargaan sebagai da'i yang paling konsisten dan istiqomah pengajian dilokalisasi. sudah 22 tahun saya membersamai telembok ini istilahnya telembok ya yang ketiga saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk ada ratusan truk, itu bokongnya gambarnya Gus Miftah yang paling menjijikan satu apa pak? ada mobil, tangki sedot wc gambarnya Gus Miftah tulisannya nggak asik siletmu adalah rezekiku wow. saya dua minggu yang lalu penghargaan itu diberikan kepada saya saya pengen kemudian orang itu bangga menjadi ustad bangga menjadi dai sehingga kemudian apa bahwa dai itu bisa keren bahwa ustad itu bisa bersaing dengan artis makanya hari ini banyak kemudian artis-artis yang ikut ngaji dengan saya anda mau sebutkan siapa via valen siapa lagi pak aura kasih wika salim happy asmara nikita mirzani wow. iki uang tua yang ngerti nikita mirzani ini bahaya ibu. awalnya dulu begini bapak ibu saya ada tawaran acara di tv saya matur sama abah lutfi gimana bah, waktu itu saya menolak abah lutfi bilang nah kalau semua acara-acara acara TV kamu tolak pertanyaannya adalah orang NO yang mau dakwah di kalangan atas itu siapa padahal tidak semua orang NO itu bisa diterima di kalangan selebriti kalau kamu menolak selamanya orang NO hanya dianggap orang pinggiran maka saat itu saya terima kontrak tv trans 7 sama inews rcti saya tanda tangan kontrak dan ternyata impact nya luar biasa artis kalangan atas banyak yang ngaji dengan saya anang asanti atta halilintar menikah yang nasihat pernikahan saya ria ricis saya nasihat pernikahan itulah bedanya saya dengan kiai subhan beliau menang ngalim, saya menang ganteng lah itu bedanya beliau laku sebagai pengurus PBNO saya nggak laku tetapi saya laku diterima oleh artis Pak Kiyai Subhan tidak Pak Kiyai Subhan ngalim di pondok pesantren saya ngalim di lokalisasi pak kiaisub kan pernah ikut Miftah di lokalisasi saya bilang jangan saya khawatir mau masuk nggak mau pulang <tik> jadi waktu itu saya itu dikasih dalil sama abah ludfi kiai leh kamu masih ingat tau dalil kullashayin idha kasuroro khuso illal adaba segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak Pasti harganya murah. Kecuali apa? Adab. Artinya kalau kamu pengen jadi mahal, jadilah yang sedikit. Kiai itu banyak pak, tapi singkenter jarang. sopo Gus Miftah. Yang lain waras, saya kenter. Kiai banyak yang ngurusi, telembok jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah barang langka berarti kalau langkah gosmi ptah barang antik kalau antik berarti gosmi ptah regane larang larang bro saya pengen kemudian apa mindset kita itu berubah bahwa jadi pejuang agamanya Allah itu menyenangkan kemarin Bapak Ibu tanggal 23 Desember harusnya saya berangkat ke Los Angeles Amerika Serikat saya diundang oleh wali kota Los Angeles untuk berbicara toleransi di komunitas gereja katolik di Amerika kenapa mereka ngundang saya karena mereka melihat ceramah saya di gereja uh, battle indonesia jakarta utara bulan Ramadan kemarin yang super viral yang saya dikritik habis-habisan dasar miftah masuk gereja kafir saya bilang kalau kafir gampang gimana sahadat lagi lawang saya itu tiap malam tahlilan tiap saat saya mengislamkan orang masa gara-gara saya masuk gereja saya kafir ada-ada saja mungkin kalau saya boleh sombong Kiai dari sekian banyak Kiai NU NO yang hampir setiap saat mengislamkan orang itu mungkin saya baik kalangan artis maupun orang bule Pak nyuwun Sewu Dua bulan setelah Deddy Korbuser masuk Islam saya ada tamu dari Australia dari satu kota namanya Canberra, datang jauh-jauh dari Australia ke Indonesia cari saya Pak kenapa begitu ketemu saya dia bilang I will to be a muslim saya pengen jadi orang islam saya tanya kenapa kamu pengen masuk islam jauh-jauh datang ke Indonesia ketemu saya bukankah di Australia banyak ulama apa jawaban dia because your islam is enjoy, relax, and happy karena islammu itu adalah islam yang enjoy, relax, dan menyenangkan akhirnya saya sahadatkan Kiai masuk islam langsung mau pulang ke Australia cerita yang aneh adalah ketika dia mau pulang disuguh makanan sama istri saya ternyata enggak doyan istri saya jengkel akhirnya dimasakkan sayur bung begitu dikasih sayur bung malah cangkeme doyan ceritanya dia tanya sama saya what is this ini apa saya bingung bung itu bahasa inggrisnya apa akhirnya saya jawab this is a bong karena dalam kosa kata bahasa inggris gak ada bong pak kemudian dia tanya lagi sama saya what is the meaning of bong bong itu apa saya jawab bong is the young bamboo bong adalah bambu muda dia malah teriak amazing Dahsyat kenapa mister bambu muda saja enaknya kayak gini apalagi yang tua makanya saya pengen adik-adik di luar sana ya yang mungkin hari ini terprovokasi dengan modal dan setel saya aku kira gaya-gaya kiai blas, pokong saya bukan kiai kok saya itu kan bukan kiai motivator makanya acara saya di tv itu judulnya ngobrol bareng Gus Miftah yang saya undang pejabat yang saya undang pengusaha yang saya undang orang yang mempunyai karir yang sukses saya kasih kuat di situ, supaya apa? Anak-anak muda para santri terprovokasi mengikuti jejak saya, sehingga apa? Jadi dai itu asik. Coba dulu pak. Orang punya menantu ustadz itu nggak bangga, apalagi lebih. Di sini yang ngurusi orang mati namanya apa pak? Lebay. Yang ngurusi orang mati namanya lebay. Ada bapak lebay di sini? Mana orangnya? Oh, di belakang biasanya lebay rupanya kayak kentongan itu lebay gitu. coba pak kalau punya menantu polisi kayak ajudan saya itu bu angganya minta ampun orang tuanya mantumu apa? polisi gua mantumu apa? lebay padahal polisi mati saya ngurusi lebay polisi yang mati yang bungkus siapa bu? lebay lebay mati bungkus dewek Ayo, harapin, makanya kemudian apa untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat dibutuhkan rasa mahabbah yang tadi saya sampaikan rodiah mardiyah kita cinta rida dengan Allah Allah rida dengan kita syaratnya apa harus menjadi pribadi yang mutmainah makanya kalau tadi saya pikir begitu masuk kerumus sone stres saya, waduh, lalu pengaji uang saat menimbangnya suarane rau stres, tapi karena saya tak dem hormat begitu saya lihat gambarnya Yai Subhan, aku dulu urupane panitia aku nyun saya punya Wang Yai Subhan, Lanyawang panitia jengkel lagu sone buasok kayak gini kok itu loh, so, ketua panitia nih, bapak ya, oh. tersangka. Ketua panitia ini, itu, itu yang ini karena rasa cinta. Maka malam hari ini saya sampaikan kepada warga Brebes, "Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang." Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Selalu Nabi Muhammad. yuk salawatan sebentar yuk saya tak minum kopi yuk saya pak yai subhan aku kopi rin nanti kopi ini pak sewangit <tell> salu ala na nabi muhammad Yo. bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kita salawatan dulu yang salawatnya banter saya doakan utangnya lunas amin yang tidak bengok, mulai mateng, Amin, oh, amin selawat <laughs> apa ya di masjid? Ya. Saya itu selawat gaul banyak, tapi karena di masjid jangan gaul-gaul. Saya semua lagu dangdut, Pak. Bisa saya selawatkan mendung tanpa hujan. Kartonnya nomor janji mundur, alon-alon. Oh, jadi kan yang ngerti? wah wow, ikin jalan. E Kartonnya nomor janji. <Sı> Hello, biar Salim iman, wal-ali wal-biman kodwa wal-ali wal, -ali wal saben malam Jumat ahli kubur mulih nang ngomakanggung jalo dongong wacan Quran macang sakalima lamunora dikirimi rimi bali brebes milih kuburan mangkuk tangan tetangisan shalih iman Allah saling wal ali wal ashabi bimang wal ali wal Song balining alam, bakal tarik kasih duniaku sing isehana saling saling Iman Wal-ali wal Biman Wal-ali wal, -wal sahabimang Kami cinta tanah air indonesia yang semangat dong bu indonesia saya aja teriak teriak suara saya habis masa ibu bu indonesia yang kenceng bu kayak kamu ngonek ngonek ke itu loh dulangi tunjukkan rasa cintamu untuk indonesia kami cinta tanah air Indonesia. kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia saling iman saling iman wal ali wal ali. wal ali sepindah malih engkang langkung rusuk muga-muga hajati kabul saling so Wasallim dah Iman Salim Iman Wal -an. wal-ali wal sallu ala nabi Muhammad sebenarnya saya bisa tadi kamu bilang kartunya nomor 2 janji tapi kan gak pantas maksudnya ho a, ho e. nah sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana menjadi pribadi yang mutmainnah yang akhirnya rodiah mardiah Kenapa seseorang bisa menjadi mutmainnah? Mergosangune komplit, komplit apanya? Dunia ne komplit, akhirat eh komplit, makanya hidupnya mutmainnah. Maka tadi ayat yang saya bacakan apa? Wah kejaran akhirat Tapi ingat, walatang sanasiba kami dunia. Hari ini saya kemana agak rame dengan mu'i, persoalan kripto, No Jogja menghalalkan kripto, mu'i mengharamkan kripto. Saya diprotes, kenapa Gus minta malam belani No Jogja? karena saya punya dasar Islam itu tidak ketinggalan zaman tetapi Islam itu merawat dan menjaga zaman yang ketinggalan siapa? umat Islam bukan Islamnya jadi begini Bapak Ibu nyinggung sedikit soal kripto bagaimana kemajuan digitalisasi hari ini Islam tidak pernah mengatur alat tukar mata uang makanya dari masa ke masa alat tukar itu berubah awal islam kita mengenal alat tukar namanya dinar dan dirham materinya logam dan kita lihat antara materi dan nilainya sama dijual logamnya nilainya sama kemudian masa berubah jadi apa mas? kertas ini sudah tidak rasional kenapa? antara materinya dan nilainya berbeda sama-sama kertas gambarnya beda nilainya beda mata uang indonesia gambarnya Bung Karno pakai kopiah kalah sama mata uang orang Amerika orang tua botak enggak pakai kopiah rupiah dengan dolar belum lagi kalau Anda ngomong dolar Singapura saya dulu pernah dikasih pejabat dolar Singapura satu lembar nilainya berapa? 10 ribu itu sama dengan 100 juta satu lembar jadi antara nilai dan materinya tidak imbang. maka kemudian era kekinian muncul kripto sebagai anak kandung digitalisasi yang diharapkan menghilangkan gap dan kesenjangan antar masing-masing negara alasan kemudian diharamkan satu karena tidak ada fundamentalnya siapa bilang ada katanya tidak bisa diserah terimakan saya bilang bagaimana anda mau menyerah terimakan kalau anda tidak punya kripto sing mau serah ke apa nih? mau duwe kok gitu. dan masih banyak faktor lain Apakah itu tidak bisa diuangkan? Bisa, maka kemudian Mui mengatakan boleh kripto sebagai komoditas, tetapi tidak bisa sebagai alat tukar. Penyikapannya gampang, larap yang bayar, ojo oh, bayar, karo kripto, tapi kripto ini dicairkan, dicek kan beres pak. Makanya kenapa selama ini umat Islam selalu tertinggal di persoalan ekonomi? Saya dulu punya program. Tapi ya carane mejet mejet gue sone api api orang koyo neng betul salamah koyo ini eh sangel sangel gitulah Allah ngajar ah santet gue. sallallahu ala nabi muhammad Lalu bagaimana kemudian kita mau ibadah dengan tenang sementara apa persoalan duniawi kita belum teratasi maka ini tantangan umat islam di dunia jangan sampai kemudian kita ketinggalan pak coba kita lihat konglomerasi yang ada di indonesia dari 10 besar yang masuk jaringan orang terkaya di indonesia umat islamnya hanya satu pak siapa? Khairul tanjung yang lain semuanya non islam sing salah siapa? salah satu tadi pujian yang saya kritisi ini kuliah kuliah matur benbaradan kok puji-pujiannya rugi indonyo rada diopo opo rugi akhirat bakal sengsoro rugi dunia ya masalah, Pak. Masalah. Makanya kemudian kenapa Kanjeng Nabi sampai digambarkan peristiwa Isra Mi'raj, Mekah Palestina, naik ke langit ketujuh. Bukan hanya masalah kedas, bukan masalah ceritanya, Pak. Tidak hanya masalah hasilnya salat tetapi teknologi yang digunakan Kanjeng nabi saat itu menggambarkan bahwa kemudian Islam tidak pernah ketinggalan teknologi Buktinya apa Mekah Palestina naik ke langit ketujuh hanya ditempuh Ba'dul Qalil minalail yang pengen Allah sampaikan apa kamu sekarang dari Jakarta Jogja satu jam tapi ternyata teknologinya Allah lebih hebat daripada itu semua maka kenapa kemudian Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum kan itu dan itu muaranya apa? ekonomi maka disinilah kemudian kita butuh merumuskan khusnud tadbir nisful ma'isyah kita rencanakan dengan baik leh sekarang bilang begini, Agus minta ngomong seperti itu karena hidupnya enak. Aku tahu rekonsili. Aku ngelamar bojo ditolak kalau mertuaku mergokere. Saya dulu ditanya, Pak, kamu berani ngelamar anak saya punya apa? Saya bilang nggak punya apa-apa. Kelebihan kamu apa? Satu. Kekuranganmu apa? Satu. Kelebihanmu apa? Nggak punya kekurangan Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu apa? Nggak punya kelebihan. Mertuaku memedasi. Saya ditanya lah kalau kamu nggak punya pekerjaan besok anak istri kamu kamu kasih apa? Mertuaku tak kandani, Pak. Jenengan ngerti entung? Mertuaku mumet apa? Bunganya karontung? Orono Pak. Entung itu di dalam daun pisang, nggak pernah keluar dari daun pisang, dibuka lemuh. Orono entung guru Orono. Apalagi entung setruk Orono lih mbah perso penyakit setruk mbah setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara setruk belanja dan setruk gaji waktu itu saya ngeyel pokoknya saya rabi tua saya kamu tanggung jawab saya tanggung jawab saya punya visi misi dunia akhirat Bapak jeningan harus paham orang menikah itu akan membukakan dua jalan hei jomblo jomblo rungokno orang menikah itu membukakan dua jalan satu jalan rezeki nomor dua jalan bah bayi mbahmu barokah ayo kurang ngajar cangkemek. nikah membukakan dua jalan-jalan rezeki sama jalan babayi barokah akhirnya mertuaku tak ada lili pak Kiai, waktu itu hei mertuaku rungokna asyakofir rezeki asyakofir rozik orang yang meragukan rizkinya berarti memeragukan sang pemberi rizki akhirnya saya nekat pak saya nikah saya punya motor suprahafi tak doleh payu pitung juta tak ijol ke motor yang bisa ngentut akhirnya disitu banyak ujian kenapa orang hidup itu membuat cerita Allah mau tawal hayata liya beluakum ayyukum asanu amala dengan segala ujiannya begitu menikah miskin mo madep mantep mangan melu morotuo bahkan yang terjadi M10 madep mantep mangan melu morotuo morotuo muring-muring menantu meneng mawon sampai akhirnya M15 madep mantep mangan melu moro tua, moro tua muring-muring menantu meneng mawon moro tua mati menantu melu marisi mertua saya cuma jawab M1, nopo pak matamu kayak pengajian malam hari ini Gus miftah 3M nuwun mas miftah dan itu diuji oleh Allah tapi kok ujian kulo botong rampung rampong Gus. ujian kulo kok kata he mas kalau cobaan itu pasti banyak kalau sedikit namanya cobain makanya jalanilah dengan ikhlas ikhlas itu cirinya bagaimana diam karena kalau ngomong namanya iklan malah saya punya kuat, pak ikhlas itu seperti keset diinjak-injak tetap welcome kayak keset kan menjalannya dengan istiqomah dan penuh perjuangan kok istiqomah berat jos? enggak istiqomah itu pasti berat karena kalau ringan namanya istirahat Banyak masalah, bersyukur, bersyukurlah kalau hidupmu diselimuti masalah. Berarti kamu masih manusia, karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Monggo, tidak hargai. Mbak-mbak tahu bedanya jeruk sama kamu apa? Tahu bedanya mbak, mbak sama jeruk. Jeruk mengandung vitamin, kamu mengandung anak kita. <tuh> codot, codot ini kan awal Januari semua orang teng Rio, Teng Kalimantan, Pulau Jawa 6 orang ini yang paling kau aku ngaji sumpah gitu terus, ibu wajib, elek kipasang ini aduh <laughs> Rp. Luguh Rp. Nakarokye Subhan Wah mumet enggak sepon Oh, setengah rolas gih, merambung gih Kata Satgas Covid maksimal jam 10 Setuju? Setuju Makanya gih, hidupannya kemudian digambarkan Dengan Isra dan Mirat gak mungkin dapat mi'rat seseorang ketika dia tidak isra gak mungkin kemudian derajatnya diangkat oleh Allah sementara dia tidak melakukan perjalanan yang namanya Isra ora mungkin ono mi'rat yin ora ono isro maka dikatakan ora ono wong mulyo tanpa rekoso wong sing rekoso wae urung mesti mulyo Ora wong sugih tanpa kerja, wong sing kerja wae urung mesti sugih. Ora wong pangkat tanpa ragat, wong sing ragat wae urung mesti ento pangkat. Orang, -orang kiai tanpa ngaji, wong sing ngaji mbendina wae urung mesti dadi kiai. Gak mungkin. Ya, Jajal deloken angel. Orang wong pangkat tanpa ragat, uang sing ragat bayarong mesti entuk pangkat. Bukti ini katah caleg stres, bukti ini kata calon bupati stres. Kenapa mergawis ragat tapi rahinto pangkat? Lah kulo suwun di era modern ini hari ini banyak fungsing uang di tirakat lan rekoso. Ngerti nih mulia padahal aku ditangkap Gus, kok rada iso mulia ini rahasia ini apa mergau bapak ibuku loh serga perkosa orang-orang tanpa tirakat Wong sing tirakat wae, urung mesti mulia ibu kula ini amboh ampuh gaya. ibu saya itu hampir setiap saat membacakan saya fatihah dan sholawat makanya ibu-ibu nuwuntulung tulung, anak yang jeningan difatihai anak yang jeningan minimal baru sholat Kula niku biyen mangkat neng Yogja ra apa-apa. Kula ngomong kalih ibu kula, Ibu, kula ra dikirimi duit mang kirimi Fatihah kalih sholawat mawon. Ibu kula takon, "Fatihah tok, Le?" "Nggih, Fatihah mawon, ra usah ditambahi tahlil." Ndak modar engko aku, Bu. Mila Ibu-ibu, wah, pengertian banget sih waduh Di pas langsung datang. Hmm. <tik> <tik> Jadi ibu ulaniku benar sholat Ge anakku miftah neng Yogyakarta al fatihah. Lah, beri pun gue lombo ten terkosong. Gue kuluradi kirimi duit belas, mong dikirimi fatihah. Kulurai songe kos, akhirnya gue lomanggon tentang majid tiang muhammadiyah. Patang tahun setengah orang no harus tinggal di majidnya orang muhammadiyah saya jadi apa? James Bond jaga masjid dan kebun Mila ibu-ibu gampang mawon, anak ini ngomah fatihai, turu sholawati anak itu turu cekal silahe dilus-lus Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad muka-muka anakku sholih al-fatihah mandi ini aku ngomong di hija saya kali Ahbeb lutfi anakmu fatihah, anak-anaknya Bapak-bapak nggih bojone cangkeme cerewet gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ora cerewet. Al Fatihah. Mandi. Kok di Fatihah tetep cerewet, tambahi Yasin sak tahlile. Niku mandi, Pak wakaya subhan iwan sewo, belajar niku untuk mboyo lali di mboyo lali ini aku gadah jamaah pekerjaannya namung tukang perah susu sapi tapi luar biasanya apa? setiap masuk kandang wudhu sapi di toke kandang, cekel susune, sholawati, selawati anaknya papat jadi wong kabeh anaknya empat jadi orang semua gara-gara apa? nyekel susune sapi wudhu terus solawat boyolali gula kondang super boy susu perawan boy eh, susu perah boyolali wudhu masuk kandang sapi nih toke cekel susune solawati bu wirungokno kan ikin nyekel susu sapi ya solawatan nyekel ke susune pulau kelingan Allahumma sali wa salim ala sa'idina wa maulana muhammadin <tik> ala setok gitu loh salawati bro jadi wongkab deh mergoti rakati wong tua pertanyaannya adalah napa bedane wong bihan kelewong saniki bedane siji wong bia ni ku nandur re ngarep ngarep ngunduh wong sa'niki niki ane ngunduh ratau nandur milo mbah kulon ni ku kulonin cerita okay? mbah kulon ni ku lak namini mbah muhammad besari duwe bapak namini anom besari muhammad besari ni ku makame teng Sari. duwe bapak namini anom besari makame Caruban. Dua bapak namanya Abdullah mursad makamnya tengkediri. Dua bapak namanya Raden Demang. Dua bapak namanya Pangeran Demang. Dua bapak namanya Ratu Jekulon. Dua bapak namanya Braui Limo kula urut lima lah sangking Braui 5 urut nomor songo sangking Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari niku ahli tirakat. Orapopo aku rekoso. Sing penting anak putuku mulia Milon dua putu namanya Kiai Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari Muhammad Besar ini dua anak telu nomor satu namanya Ilyas nomor dua namanya Nyai Madarum. Kiai Ilyas ini dua anak namanya Hasan Besari Hasan Besar ini sinten gurune pangeran Diponegoro eh, Dipo kenapa Hasan Besari jadi orang top sampai santrinya di Ponorogo sampai 20.000 mergoti tirakat Mbah Muhammad Besari. saya ngaji sinten? Salah satunya di Ponorogo. Di Ponorogo niku wong top, yo mergo rekoso Ngaji pertama kali teng Ponorogo kali Mbah Kulo Hasan Besari. Saking Ponorogo pindah teng Kartasura ngaji kitab kuning kali Kiai Taftazani pindah meneh teng Purworejo ngaji kitab Jalalan kalian Mbah Ahmad Baidowi pindah meneh wonten Magelang ngaji ke jadok kalian ke Mbah Kiai Nurim sinten nika sing sampinge Mbah Hamid nika sinten Mbah Kiai Sanes Weton Mbah Ahmad lah Mbah Ahmad niku putrane Mbah Dalhar sedae makamnya mbah hamid niku Onowali wali namanya mbah nur sintan ngaji ngajiknya mereka milo diponegoro jadi orang top yang tahu nama panjang diponegoro takai duit 500 sewo ngerti diponegoro niku nama aslinya abdul hamid nama komplitnya sinten Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowirjo Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Guas Larong Pangeran Diponegoro 500 ebu ribu Wani. Nah. Kyai Haji Bendoro radenas, Abdul Hamid Antawiryo Mustahar Heru cokro, Senopati ing Ngalaga Saidin Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro Pertanyaannya kenapa ambo yo mergo tirakat ngaji ngalor ngidul Lha kok Saidia abangmu tirakat Kok ngarep ngarep mulia dalani songkong ngendi milo delek kekaleh ibnu atau ilah asakan dari wonten kitab hikam ma mal bainar roja wal umniyah apa bedoni harapan karo angan-angan ar roja ma amalun wa illa umniyatun yang namanya harapan itu adalah satu keinginan yang diwujudkan dengan ikhtiar, amal, dan perbuatan. Kalau punya keinginan, enggak ada perbuatan, namanya angan-angan. Saling kenyuruan sewu, karpe pengen sugeh pengen mulio. Orang gelem kerja, ora gelem usaha, dan pekerjaannya turu. Begitu tangi, gawe status WA akan indah pada waktunya. Dang tangi oh, turumu miring, obatmu dan diombe. Wong ragilem kerja kok akan indah pada waktunya. Ini gula berarti udah konslet. Pelaksana gini jenengan pena nyawa nggulo. Gus Miftah Santrinya kok gratis kabeh? Enggeh, soale kulo kelim rekoso. Kulo ngalernya dota saya poson Dawud, Mergo kiai kulo. Kulo ini kumpul Dawud kiai Gara-gara BN, Sedone kiai, Ketua PWNU Jakarta. Haji Saifullah, dua minggu sebelum meninggal ini ngundang kulo tang balai kota. Ngajak makan siang kali Jumatan, Pulau Tolak, Pak Nangis. Gus, tolong temani saya makan. Pulau Poso, Pak Sekda. Emang batal, Kenapa bisa jadi ini makan kita yang terakhir? Ternyata benar. Akhirnya Pulau Batal, Ki. Poso Pulau Dawud. Dan ternyata, dua minggu setelah itu, Pak Saifullah meninggal gara-gara COVID. Pulau Wangsuli. Orang-orang mulia tanpa rekosa Wong sing rekoso, wahai durung mesti mulio milau kulau saat ini miftahnya bapaknya tidak jelas enggak bapak kulau kiai cilai tapi bapak kulau ahli wirid orang mungkin miftah miftahnya sebesar bapaknya orang ahli tirakat. tidak mawon pak milau ibu ibu saat ini umpel-umpelan pengajian rakepenak mergosone rakerungu jadi ini menyatih tirakat. seorang suudon kelih panitia tidak bisa jenengan suudoni pun jelas jawabannya anggarannya cekak teman ini kumawan kalau pas mau kuwasil terjadi dengan yuram masih re-efektif kerungu suara kuwa merga suaranya pas-pasan ditutup mawon kali selawat khas biro bijalallah sesok ngayi pengajian meneh soneh sing api ning lapangan setuju? setuju sesok kuwa tasnya gadah jadwal kalih tengg berbes salah satunya tengg pondoem bah yaidim kendal buka pesanten alfadlu besok siang lokasi tengg punding tegal gelagah wonten wanten bahtim kendal pulau pengajian tentang mereka pembukaan pesantren Alfa Dulu empat hasbi Robi sarang-sarang salu ala Nabi Muhammad <tuh -tuh. hasbi Robi <tuh>. jalan won tutup kanti doa sangking saking monggo wa wa wa ta'ala An nashkurani amat takalati an wa Allah Mustaman marhuma <start to Eliyama> <t selfie> <coughs> Baharikan Afi Raja Bawa Syabana Wabalihna Ramadan Birrahmatika Ya Rahmin Allahumma Jalibukah Bukatan Mubarakah Nindai Saadati Dunia Wal Akhirah Allahumma Ya Allah, Allah Nasquilai Kala Rabbana Qaswada Gurubina Wa Qasrata Zunubina Wa Tula Amalina Wa Fasada Amalina Wa Taqasulana Nito'at Wa Hujumana Mukha La Fatwa Nimal Mushtaqa Ya Allah Ma nashku ilalika Allah Nahnu ibadika al-usat Ikhfir lana dunubana inna kata tawabrahum Rabbana ya Allah barikna fi auladina, Wa uladi man hadir indana ya Allah Wa ala Wa wafikum li taatika wa rizukun nabirrahum Ya mu'alima Musa wa Adam alimhum Wa ya mu'fahima Sulaiman fahimhum ala kitabika sunnati rasulika wa ya mana hikmata wa sallamirahmatika ya alam ar-rahamin Allahumma ya Allah balihna zilatala haramain likodoh inusukain nasalkala aman fi makkah wal madinah yahudjan nas ya minjamin anha ya Allah ya la, makatil makuramah wa sallamirahmatika ya alam ar-rahamin Rabbana atina miladungka rahmatawahi alamin al-shadda Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhiratun wa kenal benar wa syuridu mahadu alhamdulillah wa sallamirahmatullahi wa sallamirahmatullahi wa أعوذ بالله من الشيحة الرجيم